Hai Mbak Sis dan Mas Bro, ini adalah catatan pelajaran Bahasa Swediaku. Aku bukan guru, tapi kalau ini berguna buat kamu yang sedang belajar Bahasa Swedia, silahkan menonton. Kali ini aku mau membahas apa bedanya nook, well, dan you. Jadi ini aku selalu sering bingung ya cara menempatkan nook, well, and you dan you. Jadi di sini ada penjelasan kalau ternyata uh, nook itu adalah kanshe atau mungkin well. Itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu Isn't it? Atau aren't you? Atau won't you? Jadi ya kan kalau bahasa Indonesia nya Terus sedangkan you itu bisa dibilang You know, you know kalau bahasa Inggrisnya Tapi kalau bahasa Indonesia Kamu tahu kamu tahu gitu Ya toh gitu loh Jadi contohnya ya Duvolier well med när oleh itu artinya Duvolier med väl, jadi kamu ikutkan gitu. Contoh berikutnya adalah Yavis men debler nu rain snart, artinya ya trur debler rain, jadi kanche deskulai reinar des kommer att reinar. Varför true du det? Titta på himlen där borta, de är ju alldeles mörk. Jadi, you know, kamu lihat kan uh, langitnya udah jelas itu gelap. Nah, kayak gitu. Aku nggak tahu ya bener gak aku ngebacanya, tapi mungkin untuk contoh berikutnya kita lebih baik uh, tanya sama Mbah Google untuk ngebacain ya. Jadi ini ada contoh lain misalnya, contoh dari Nook. Bose undrar om du ska med po matchan ikval det kan yorah yora. Divor, yaharnuk, intetit. Jadi di sini ada bel sama nuk. Jadi itu artinya, uh, bose, wondering, aku campur ya bahasanya. Uh, kalau di ke bahasa Indonesia, bose bertanya-tanya apakah kamu akan datang ke pertandingan malam ini. Anda bisa melakukannya, bukan? Jadi, ya kan, bel. Terus dia jawab, sorry, maaf, saya tidak, saya mungkin tidak punya waktu. Nah, itu terjemahan bahasa indonesia Kalau cara membaca yang benar, coba kita tanya sama Mbak Google. Bussa oh. undrar Kayaknya mungkin agak kelamaan ya, uh, ngebacanya Jadi kita coba cepetin pronunciation speednya Tuh Bosse undrar om du ska följa me po marchen ikväll Det kan du väl göra, tyvärr, jag har nog inte tid Nah, itu cara ya Itu baca yang benar ya <laughs> uh, Contoh berikutnya adalah Varför kom inte Maria? Artinya mengapa Maria tidak datang sekarang kita sudah menunggunya selama satu jam sudah kamu tahu kalau kita sudah menunggu Dia satu sudah menunggu artinya sudah Terus dijawab dia pasti lupa bahwa kita seharusnya bertemu. Nah ini arti <laughs> translatannya salah. Jadi dia mungkin lupa bahwa kita seharusnya bertemu. Maria? Contoh untuk you atau bisa dibilang you know. Kamu tahu, kamu tahu kan gitu adalah Eva, du kan inte gå ut i bara dina tröjan. Det regnar ju. Jadi artinya Eva kamu tidak bisa keluar hanya dengan sweater kamu, mungkin dingin gitu. Kamu tahu kan kalau ini sedang hujan. Iya, du kan inte gå ut i bara dina tröjan. Det regnar ju. Contoh untuk you. Tadeli telung nare papa Do are you faktis Shugo Eh De, Tadeli telung nare papa Do are you faktis Who, femme, or gamal <tuh> Sadis banget nih anaknya Take it easy Santai papa Kamu kan tahu Kalau kamu itu sudah berumur 75 tahun Nah itu artinya Lite Papa du er ju 75 år gammal. Itu cara yang benar bacanya Contoh berikutnya Percakapan Jag tror att jag skeringat till ulla Men han er ju i Danmark Har glom Artinya Saya pikir Saya akan menelpon Ulla, tapi dia, kamu tahu, dia lagi ada di Denmark. Apakah kamu sudah lupa? Dan cara baca yang benar adalah: ya, Ula, contoh berikutnya untuk you adalah. Ya kan vel fo, folia me po bio, papa? Ne, filmen erban are you or? Artinya ini percakapan. Bisakah saya ikut dengan kamu ke bioskop papa? Tidak film ini ditujukan eh salah. Tidak film ini ditujukan tidak untuk anak-anak dan kamu seperti kamu tahu baru berusia 10 tahun. Cara baca yang benar? kan med på bio. filmen är barnförbjuden och du är ju Ya sebenarnya agak salah ya uh, ininya naik turunnya tapi is okay lah. Yang penting dia bacanya lebih benar daripada aku. Contoh dari väl Henny, du kan vel lonami en hundra lap, yl är peng. Artinya, Henny, bisakah kamu meminjamkan aku 100 kroner atau dolar atau seratus ribu? Jadi kalau di sini hundra Lab itu kok kayak mata uang gitu, tapi tidak disebutkan mata uangnya berapa. Terus aku sedang bokek atau bangkrut. Kallå di sini, di translatingnya Henny, du kan väl låna mig en hundralapp? Jag är punk! Contoh dari well dan you. Varför har du på dig jackan? Du tänker väl inte gå hem redan? Jo, jag måste nog hem och sova Jag ska ju upp tidigt imorgon bitti Artinya Kenapa kamu pakai jaket? Apakah kamu mau pulang? Ya kayak apakah? Gimana ya kok kayak gak masuk gitu ya? Apakah kamu sudah mau pulang? Ya aku mungkin harus pulang dan tidur Aku harus bangun pagi besok du på jackan? Contoh dari well dan nog Du vet väl att Oskar år i Ja fis, ja Skal vi ge honom en skifa Då blir han Jadi artinya anda tahu kan bahwa besok Oscar ulang tahun? Ya tentu saja. Haruskah kita memberi dia uh, piringan? Jadi quiva ini kayak piringan hitam. Uh, maka dia mungkin akan bahagia. Jadi di sini kalau diterjemahkan quiva itu catatan, tapi kayaknya quiva ini uh, piringan hitam deh maksudnya. Cara baca yang benar adalah Oke, okay, sekian untuk catatan bahasa Swedia hari ini. Jangan lupa subscribe kalau memang kamu lagi belajar bahasa Swedia dan mungkin bisa ngedengerin ini sambil kalian jalan, sambil kalian tiduran, sambil sebelum tidur mungkin, jadi sedikit tahu tentang bahasa Swedia. Seperti aku mungkin akan menggunakannya sebagai catatanku sendiri. Bye-bye! Heido!